Pengantar Kitab Amsal Buku Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petua, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Buku ini mulai dengan peringatan ini. Untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Selain tentang cara-cara hidup yang baik, buku ini mengajar orang untuk memakai pikiran sehat dan bersopan santun. Peribahasannya banyak dan menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan guru-guru Israel zaman dahulu mengenai sikap dan tindakan orang bijaksana dalam keadaan-keadaan tertentu. Petuah-petuah itu menyangkut berbagai bidang, termasuk hubungan dalam keluarga, urusan dagang, Sopan santun dalam pergaulan Perlunya menguasai diri Kecuali itu, buku ini banyak juga Mengemukakan sifat-sifat yang baik Seperti misalnya rendah hati, sabar Menghargai orang miskin Dan setia kepada kawan Garis besarnya antara lain Hikmat diagungkan Petuah-petuah Salomo Ucapan-ucapan Agur Ucapan-ucapan Lemuel Pujian kepada istri yang berbudi.